piambang oke, kita simpan di sini. Semoga dapat, guys. Pasang tajur yang kedua, semoga strike kali ini, guys. Wah, ampun, strike lagi, guys! Tengok, guys. Oh, hancur tuh, tengok. Wuhh, gagal, maning Malama, Tajur dulu Ini lim Masing dulu okay, ini panen pisang. Oh, panen pisang Kali ini kita akan memancing Di spot terbaik ini, guys Tempatnya apek Mantap, guys Airnya masih uh, Kemerah-merahan, guys kali ini kita mendapatkan gabus ataupun lele guys, yuk saksikan. kita simpan di sini aja ya guys. Sup. pasang tajuknya guys. Kali ini guys, oke okay. mau kita angkat guys. apa ini guys? wah, walah guys, sampai patah guys. Walah, patah guys pancing saya guys, uh, besar guys, gabus men, uh. <tik> sampai patah guys dari pancing saya guys, uh, men, ini guys, patah guys tajukan saya guys, walah walah, besar guys, keras ini, uh kita tarikan gabus guys babon monster tapi satu korban guys sampai patah oh. Oh. itu momen yang oh, tak lupakan itu danco ini guys pas guys panen besar halim Halim <laughs> <laughs> Makan besar guys Mancing mania mantap Tuh guys Ditarik-tariknya guys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 sensasi tarikan gabus guys babon monster tapi satu korban guys sampai patah apa itu Lim? tarik Lim pa jangan sampai patah Lim wah ini gabus Lim makan besar ayo Lim itu Aduh, Lim <laughs> jangan sampai. Oh, sangkut ya? Kamu di prank tadi? Ya, gagal ini. Lim, lim, kamu yang tengah alim, gak heng ini. Gak apa yang penting. kosong Bon ada ada Bon dalam kali dalam dimana orang ini patah kayunya oh oh gak ada gue pasti di preng di ikan tadi hehehe <laughs> itu guys wah oh, apa itu guys kayak kabut begini guys sayurnya guys itu tajukan saya guys kita tarik guys wah oh. Ini, guys, wah, oh guys, harus terjun lagi. Ini, guys, wah, oh, lepas, guys, terlalu lama, saya, guys, sorry, guys. Aik Lim pakai itu Lim Kosong kali Lim Walah Lim Lepas lagi ya Ini guys Ini guys tajuan kita tadi guys aduh Lim kan. uh. Sorry guys Gagal guys Gak nyangkut masuk, guys Guys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 Nah, tajuan pertama, belum kita cari kita lihat dulu guys, apakah dapat guys wah, dapat guys ternyata Lily guys wah, strike man ternyata baung ini guys, bukan Lily baung kecil ini guys oke, okay? guys, get up gak kerekam, sorry guys, itu Mr. Ambon lagi strike guys gabus, babon walah, tengok guys strike man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 apa ini guys? Uh. Uh. Uh. Uh. Uh. Allah guys Strike lagi, men. Bang. Itu strike guys. Itu halim, guys. nggak tahu dapat. kontak yang kecil, guys. Enggak dapat ikan. Uh, ini guys. Halo, guys. Inilah hasil pancingan kita tadi, guys. Semuanya, guys. Coba tengok, guys. besar besar, guys. Ini yang paling besar, guys. Hmm. Sekarang kita akan pulang guys oh. Tuh guys, aduh guys Besar sekali guys hmm. Ini lagi guys, paling besar ini hmm. Ini semuanya guys hmm. Tengok. Sekarang kita akan pulang guys Karena hari habis hujan nggak ada lagi yang mau makan ikannya guys Kita panen gabus guys